Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Bagaimana cara mengikuti Survei uh, Pemetaan kompetensi online Untuk guru PAI Seluruh Indonesia ya. Kemudian Kemudian uh, simulasi ini atau praktik ini adalah berbasis e, laptop jadi bisa dilaksanakan dua berbasis e, dua dua cara bisa menggunakan smartphone bisa juga menggunakan e, laptop atau komputer DC baik pertama kita cek terlebih dahulu e, jaringan kita ya, jaringan kita apakah sudah bagus kemudian laptop kita Apakah lancar seperti itu? Lalu kemudian eh, pada jadwalnya kita eh, membuka browser. Ya. Pada kali ini saya akan membuka browser eh, Google Chrome. Ya, Google Chrome. Ya, jadi Google Chrome ini eh, bisa kita gunakan untuk eh, melaksanakan. Jadikan aplikasi untuk uh, pelaksanaan PK online. <tuh> Setelah itu, di kolom kota alamat kita ketik "siaga pendis". Kalau kita sudah pernah membuka sebelumnya, maka begitu kita ketik "siaga", maka akan muncul uh, alamatnya. Setelah itu, kita pilih login. Login siaga, kemudian masukkan e, nomor akun kita dan passwordnya sesuai dengan yang kita peroleh dari e, admin e, kabupaten, ya admin kabupaten siaga pendis, atau e, password yang telah kita ubah sendiri. Kemudian, setelah itu pilih masuk. Nah, pada eh, dashboard ini ya pada halaman awal dari akun siaga pendis kita itu ada fitur klik di sini untuk mengikuti simulasi atau PK online ya, jadi pada fitur ini kita klik satu kali lalu kemudian nanti akan terbuka Beberapa ketentuan mengikuti PK online Satu, Anda sudah siap melaksanakan PK online Kemudian berdoa sebelum mengerjakan soal Kemudian ketiga, durasi PK online itu maksimal 180 menit Kemudian pelaksanaan PK online dimulai dari jam 7.00 sampai dengan 16.00 Kemudian memastikan dalam pengerjaan soal PK online dilakukan secara jujur untuk pemetaan kompetensi diri pribadi pastikan perangkat yang digunakan berfungsi dengan baik serta jaringannya kuat dan memadai setelah itu terakhir berdoa setelah selesai mengerjakan soal Mika Online jadi nanti di bawah ketentuan ini itu akan ada uh, fiturnya lagi ada lagi uh, tempatnya untuk mengklik Nah, ini untuk simulasi PK online. ya Kita klik di sini kalau kita akan simulasi. Klik. Nah, kita akan diarahkan ke laman eh, baru yang menyatakan fakta integritas. ya Fakta integritas kita sebagai peserta PK online. Kita centang dulu. Saya telah membaca dan menyetujui fakta integritas ini. Tentu sebelumnya dibaca dulu ya. Nah, ini menjadi... Kontrak kita, ya kontrak kita bahwa bersedia menjaga kerahasiaan soal, kemudian bersedia untuk tidak membuka sumber informasi saat ujian. Artinya kita harus bekerja dengan jujur, kemudian bersedia mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan oleh orang lain, tanpa bantuan, bersedia untuk tidak mengerjakan ujian secara peserta lain, tidak juga menjadi joki bagi akun orang lain. Kemudian bersedia menaati tata tertib ujian, termasuk tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan selama ujian. Nah, setelah itu kita centang, centang kemudian eh, kita pilih selanjutnya. Nah, kita diarahkan ke laman eh, di mana kita akan memulai eh, jadwal, ya, akan memulai ujian ataukah memulai eh, survei menjawab soal-soal survei. Ingat, bapak Ibu sekalian. Guru PAI yang hebat-hebat yang luar biasa, bahwa eh, PK online ini eh, bukan tes, bukan apa, tetapi ini sesungguhnya eh, adalah survei, ya survei untuk memetakan kompetensi seluruh Indonesia, kompetensi guru PAI seluruh Indonesia. Ya, di laman ini eh, di kolom action itu karena kita berada di wilayah sulawesi selatan maka jadwalnya itu tanggal 11 mei nah, kita klik di sini nanti pada saat e, jam dan tanggalnya sudah memasuki waktu untuk mengerjakan soal lalu kemudian e, bisa juga ikut simulasi kalau belum pernah kita laksanakan simulasi ya ataukah e, latihan ya latihan menjawab soal ini nanti akan ada nama soal kalau kita buka di tampilan layar saya ini telah dikerjakan artinya pada beberapa hari yang lalu saya telah mengerjakan e, latihan simulasi ini sehingga tidak bisa lagi terbuka sekiranya demikian cara-cara e, untuk memasuki e, kegiatan survei PK online survei PK online ini wajib hukumnya diikuti oleh seluruh guru PAI yang terdata melalui siaga pendis bagi mereka yang tidak mengikuti itu nanti akan Kan di tentunya ada konsekuensi yang akan diterima akan diberikan terhadap akun mereka bisa saja akun eh, siaga pendisnya itu akan diblokir karena dianggap bahwa guru pai tersebut tidak aktif ya karena itu diharapkan pada seluruh guru pai seluruh Indonesia khususnya untuk wilayah Kabupaten Ponto mari kita ikuti eh, Pelaksanaan survei PK online Di tahun 2023 Terima kasih banyak, hanya itu yang saya sampaikan Mohon maaf jika ada yang kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <San>